Ya, sama, saya, saya pernah di Rukiah sama Habib uh, yang dari, dari Balikpapan sama beliau itu, Pak, hanya dioles pakai anduk sama dibaca doa, ini kayak memar-memar dipukulin terus terakhir di, di, ditekan di sini saya tertawa geli sekali dan saya sadar ada perempuan lain di tubuh saya gitu tapi nggak selesai uh, Rukiahnya nggak, apa nggak sampai hilang itu, mbak-mbak itu Kapan itu? Uh, sudah dua tahunan yang lalu Baik. Coba ceritakan dari awal, uh, dari, dari kecil. Dari kecil. Jadi begini Pak, saya uh, dari kecil kan tinggal di kampung, tapi tidak pernah yang namanya ditakut-takutin sama hantu-hantu, sama ibu bapak. Jadi kita tuh anak-anak yang biasa gitu, jadi nggak ngerti itu. Hantu. Di mana? Di, di Cilacap. Cilacap. Nah pada saat saya tidur di tempat tidur saya itu ada yang gergajiin kayak grek grek grek grek grek grek grek grek grek gitu di rumah saya itu tempat tidurnya tempat tidurnya nah saya itu masih masih ingat pada saat itu saya masih SD saya tuh melihat saya kira itu perempuan lagi berdiri begini pas saya dewasa saya sadar kalau itu tuh pocong yang selalu nemenin saya tidur kalau dulu kan nggak ada lampu listrik adanya lampu yang pakai minyak ditaruh di pojok di, di, di kamar gitu kan, nah di situ tuh ada kayak gini, saya, saya lihat kayak pocong, sebetulnya kalau saya dewasa, saya tahu itu pocong jadi waktu kecil mbak nggak ngerti bahwa udah. itu pocong? nggak ngerti De, jadi dulu apa yang dikira itu? mbak-mbak uh, nemenin -Mbak, saya gitu Masya Allah terus, uh, terus udah saya, dewasa bro ngerti bahwa itu tuh pocong, pocong ya? pocong oke okay. nah terus berarti udah dari kecil ya? udah dari kecil, mm -hmm. nah terus kalau saya lagi belajar itu kan kalau di kampung jam sembilan sepuluh malam kan orang udah pada tidur. Nah kita kan masih belajar karena SD kita belajar masih pakai yang lampu gitu. Terus kita tuh melihat ada anak kecil masuk ke kesana kesana. Kita tuh nggak tahu kayak nggak apa-apa kayak gitu. Tapi aku nggak pernah ngobrol sama dia gitu. Dia tuh kayak jalan ke tembok masuk gitu. Tapi aku nggak takut gitu. Karena kita nggak pernah dididik itu setan itu itu gitu. Nggak pernah jadi nggak ngerti itu. oh dia tuh kayak nyata tiga dimensi gini. Iya. Kayak gini, aku, aku kan nggak mandang gini, tapi aku lagi belajar gini, terus dia tiba-tiba nggak -tiba tahu datang dari mana, terus dia masuk ke tembok, gitu. nembus tembok ya, gitu Iya, tapi aku lihat aja gitu. Nah, terus, <laughs> pas lu <laughs> itu lucu, karena <laughs> nanti nggak diceritain, Mbak Uci, kita hidupnya nggak ditakut-takutin kayak orang-orang gitu. Nah, udah gitu, pas sudah mulai-mulai agak nalaran sedikit ke SD gitu, uh, setiap saya ketemu orang, teman-temannya bapak atau mbah-mbah di kampung itu, saya ngomong, itu mau mati tuh kayak gitu. Saya pasti pernah pukul karena nggak boleh kan ngomong kayak itu mau mati gitu nggak boleh gitu. Tapi saya celupuk gitu. Kalau ketemu mbah-mbah? Iya. Atau ketemu orang yang masih seger kayak umur 40-50 gitu. Pas nengok itu langsung kayak gitu. spontan aja. Iya, ini apa? mau mati nih gitu. Iya. Nah, ini mau mati hmm. kayak gitu. Tapi di dalam di dalam pandangan saya pada saat saya melihat orang yang mau mati 40 hari setelah uh, setelah saya ngomong, saya tuh melihat dia tuh dalam kondisi yang udah Telinganya udah lebar, tapi kok kayak kuping gajah gitu, kelok kayak gitu. Terus orangnya begini gitu, kayak. dia saya lihat si A, set gitu. Tapi saya di di tuh ngeliat kayak kayak kupingnya kayak kuping gajah ini, mutop kelok gitu. Terus orangnya udah kayak gini aja. Jadi saya udah udah. Oh kalau kalau Mbak ngelihat orang yang oh, di dalam pikirannya nampak seperti itu, berarti dia bakalan mati nih. Mm -mm. Dan Empat, 40 hari kemudian? Iya. selalu 40 hari? Iya. selalu tepat 40 iya. hari? yang kemarin juga sama yang kemarin WA ya? itu langsung spontan gitu? Iya. ada langsung gambaran gitu? iya kadang-kadang misalnya kita ngobrol aja terus sebutin uh, kan kita di kantor gitu terus kita tiba-tiba uh, istrinya siapa atau suaminya ibu siapa gitu terus karena saya pernah ketemu gitu terus tiba-tiba ada ngomong tuh sih, bapak itu lagi sakit, katanya. Oh ini sering ini, katanya. Terus oh bapak itu lagi pergi ke sini ke situ. Enggak enggak selalu sakit sih ceritanya. Terus tiba-tiba uh, di, di, di, di, di, di penglihatan saya tuh udah udah ngeliat, kayak kayak gitu. Makanya saya nggak mau. Selalu sama. Selalu sama bentukannya. Orang yang mau mati itu kelihatannya iya. ada telinganya yang panjang, uh -huh. nutupin kayak telinga gajah iya, gitu ya. Iya, kayak gini. Kayak gitu terus dia tuh ada saya di depannya tapi dia kayak gini, kayak gini. Udah pasti dia mau mati. Saya dari kecil. Um, kayak ini yang bisa kendali -kendali. ini yang selalu ada ya. Iya. Terus bisa tahu apa lagi, Mbak? Uh, kalau misalnya kan saya di kantor, Pak. Terus tiba-tiba ada datanglah orang mau kerjasama sama kita kita kan ada di kantor uh, di tambang. Kontraktor datang banyak kan, ah. terus dia bilang mau kerja mau kerja mau ini mau itu mau kerja sama. Tapi saya ketemu dia sekali, saya langsung lihat wah oh, ini orang nggak bener nih, nggak gitu. bakal jadi dia sama dia gitu. Itu penilaian kan? Iya. Ini nggak bener itu kan kesimpulan? Uh. Itu gambarannya apa? Uh, gambarannya saya melihat auranya nggak bagus kayak. Nggak dia sih nggak yakin sama dia, auranya enggak gitu. Umur. Aura itu apa yang mbak lihat? Uh, bisa jadi orangnya. Hmm, lusuh, pakaiannya tampilannya enggak enggak tampilannya netis, oke lah gitu kayak meyakinkan, yeah. tapi saya melihat kayak value-nya kurang kan, ya, kalau ini kayak apa kurang, kurang meyakinkan atau kurang mantep aja di sini gitu saya langsung ngomong, oh ini nggak bakalan jadi sama bapak itu, oh. Oh, gitu, nah ini ini sebetulnya kan harusnya jadi energi positif yang yang apa yang bisa membuat saya pikirannya positif aja deh, pak jangan menarik yang jelek-jelek begitu -jelek gitu kalau gitu. kalau ketemu si ACB yang yang dicetukin kan jelek jadinya jelek saya nggak mau orang biasanya kehilangan Wibawa kalau mereka pakai pakaian yang jelek satu itu kan e -e, tapi... misalnya saya nih saya perukian nih kan e -e. saya ketemu pasien pakai kaos oblong misalnya e -e. Itu kan hilang, lah. Bawahnya kan masa perut kayak kayak ke soblong, iya, pendek misalnya kan. Uh. Tapi ini orangnya rapi seperti sebagaimana orang kantoran. Iya, tapi mbak ngeliatnya itu ya, kurang lah. gitu, kayak enggak lah, saya langsung. Oh, ini berarti ini kesimpulannya orangnya enggak, enggak, enggak bisa nih gitu. Uh -huh. Nggak cocok untuk bekerja iya. sama, kamu oh, oh, um. gitu. Setiap, nah, tapi itu cuma di dalam hati doang. Di dalam hati doang, iya. Hmm. Saya takut tombok cinta, ya, itu malu. selalu benar ya, selalu benar, selalu, selalu akurat gitu akurat. ya, luar biasa. Iya, hmm. jadi kayak yang di luar orang, -orang kan gitu. Tapi jujur ya, Pak, saya mau di rukiah, cari ustadz rukiah, enggak, enggak semuanya di hati saya ini. Serap, serap, mantap nih, nih, Mbak Sonia nih, ini bagus sih, rukiah ini terus saya lihat, hmm, di, enggak di, deh, enggak gitu dulu, ya. Oke, enggak, tapi saya lihat Bapak. Wah Masing. ini, saya mau mau, mau nantangin Bapak, ya, ini bukan nantangin, maksudnya yang di badan saya tuh kayak mau dengerin Bapak Masing. gitu, mau Masing. Mau, Masing. mau Kayak mungkin dia ini, oh ya terus kemarin saya sholat rawi, udah <laughs> lucu, ini kan saya surat rawi sama anaknya Mbak Usi nih ke masjid, pas kita sholat saya bilang oh, Maria saya kok geli ya ketawa, udah Mbak paksain aja oke saya paksain terus tiba-tiba kayak ini ketiak saya geli saya di rumah jujur gak pernah sholat Pak. kalau saya sholat saya sendirian saya tinggal sendirian saya ketawa jadi saya takut sama diri saya sendiri Dipaksain kalau sholat. sholat tuh ada yang gelitik iya di sini di sini, di sini Mbak ini tinggal sendiri iya iya di mana? Di Perdata. Eh sorry sorry. Di Jakarta. Oke okay, oke. Okay. Di oh, Jakarta oh, ya. tiket ya pak. Oke. Okay. <laughs> ini ibu ini. ini? Mbak. Eh, dulu saya pernah tinggal di di kosan beliau beliau yang jaga. Terus oh. sekarang saya sudah di di townhouse sendiri. Pindah dari ya deket sih mas Orang tua masih ada. Masih ada. Saudara berapa? 3. Mbak yang keberapa? Yang 3. Yang di atas kakak abang? Uh, cewek cewek dua. Oh perempuan semua nih. Iya kakak-kakaknya seperti ini juga? Uh, sudah menikah ya? sudah menikah? Enggak, hmm. enggak, enggak ada masalah sih dia bukan menolong. maksudnya bisa ne nebak orang terus enggak oke oke bisa you know, tahu orangnya bakal meninggal 4, -4 hari lagi terus ya. tahu ini orang baik apa enggak iya sama background-backgroundnya juga? enggak Cuma oh, enggak menilai aja kayak oh ini orang, orang, orang baik nih ini enggak baik kayak gitu kayak ini bisa nih orang ini kayak gitu. Kalau oh, ini enggak kayak gitu. Jadi kayak hmm. ada ya. Sebetulnya bukan dibisikin. Oh, enggak dibisikin. Enggak ya, ada, disikin, ya. bukan, ada spontan. Iya, spontan aja ketemu orang langsung kayak gitu. Ini saya orang jahat loh. Oh, iya, Pak. <laughs> hmm. Saya ini enggak ya. baik saya. <laughs> oh, jadi waktu lihat nyari proke juga seleksi gitu. Iya, seleksi Banyak hmm. semua rupiah banyak, iya, banyak, banyak, banyak, itu kan, kan yang banyak, yang banyak, aja ada ya. Kemarin, terakhir pernah ya Mbak, di apa di rupiah di salah satu start karena saya kenal sama teman yang kenalin saya pikir saya teman saya bener nih yang kenalin tapi menurut saya banyak, banyak, tuh lucu saya dengar dia baca tuh jadi lucu jadi malah banyak, banyak, banyak, saya banyak, nggak banyak, menurut dia saya sudah bersih tapi menurut saya enggak masih ada dan saya tertawa dengan dia gitu kayak itu gitu. yang tertawa itu setannya kan? iya saya ada sisi sadar sama iya. uh, itu jadi iya makanya ngerti biasanya orang kayak gini kan enggak faham bu iya. dia enggak tahu dan bahkan kalau orang yang terlalu skeptis dengan dunia misalnya dia pikir saya punya dua kepribadian nih iya saya kira begitu pergi ke psikiater misalnya kan mm -mm. kadang saya begini, kadang saya begini Kayak di dalam diri sini ada dua, katanya iya betul. Tapi saya selalu ngomong, "Ini saya, saya tidak pernah mengizinkan makhluk apapun uh, apa, mengendalikan tubuh saya. Ini tubuh saya, ini saya gitu. Nanti okay. dia akan mengembik, Pak, akan geli jadi badan saya akan dikritik gitu." Jadi, apa ya, kok dia pengen ini gitu dan saya? kalau ngelihat hantu atau itu, saya nggak mau menatap dan saya nggak mau komunikasi kan orang biasa mau ngobrol pak, kalau ada ngeliat apa gitu terus dia bisa kesurupan gitu, saya tidak pernah kesurupan gitu. pernah coba berkomunikasi? Nggak mau saya, nanti temen-temennya, ini pikir saya nanti kalau saya komunikasi sama dengan satu jin, jin lain itu akan selalu goda saya ngajak komunikasi jadi Ta saya pribadi kayak udah ngerti sendiri saya tapi mbak yakin bisa komunikasi dengan mereka? Hmm, kayaknya dia pengen komunikasi, saya nggak hmm. mau pak saya nggak mau. Saya dia, mau. Dia pernah coba menyampaikan sesuatu gitu? Um, kayak pernah sih dengar suara gerubuk-gerubuk kayak kayak suaranya tuh bukan suara manusia tapi bentukannya kayak orang ngomong tapi saya ngomong saya nggak mau denger, saya nggak mau denger gitu pak. Selain dua tadi apa lagi? Um, oh iya jodoh. Terus kan kalau saya uh, ada cowok yang suka tapi kok kayak saya nggak suka sama dia gitu kayak misalnya saya suka terus dia nggak uh, ini jadinya kebalik balik begitu perasaannya. Iya iya itu itu tadi tuh kalau kita bisa nilai, nilai orang gitu ya mm -hmm. dan itu selalu, selalu benar mm -hmm. akhirnya kita kan terbiasa dan kita jadi mengandalkan itu yeah. wah saya punya kemampuan nih saya bisa uh, men screening orang-orang yang mau kerja ini bagus atau tidak yeah. sampailah ke tatanan ini nih yeah. ada laki-laki yang ngajak menikah ya menikah langsung wah ini tidak bagus nih uh -uh. padahal kan memang tidak ada yang sempurna ya yeah. mm -hmm gak ada laki-laki yang dia sempurna tapi memang ya uh, beberapa pasien saya yang seperti ini juga itu sama akhirnya dia sampai pada titik gini saya itu sampai menyendiri dokter Indra katanya saya tidak punya banyak teman karena kalau saya ketemu orang baru begitu ada orang mau masuk ke, hidup, ke kehidupan saya jadi teman misalnya atau mau coba dekat mau coba akrab langsung ada pikiran ini orang ini, ini keburukannya gini akhirnya saya tuh seuzon sama dia katanya kan gini ini orang dia punya kebaikan nih, bla bla bla bla kebaikannya. Dia juga punya keburukan, bla bla bla bla bla. Orang itu baik apa buruk itu kan tergantung. Kalau kebaikannya banyak, dia disebut orang baik kan? Orang baik itu bukan tanpa keburukan gitu. Nah tapi yang pasien saya ini pokoknya kalau dia ngelihat, dia tahu ada keburukan pada orang itu. Akan menjauh. Dia tuh, dia pikir itu jadi major uh, issue gitu. iya Misalnya apa ya? Ya nggak bisa percaya lah sama. Orang ah, jadinya gitu, akhirnya dia terhambat untuk menikah. Hmm. Saya takut menikah, Dokter Indra katanya. Iya. Yeah. Saya bilang Mbak nikah sama tiang listrik aja, saya bilang. <laughs> Lurus kan Bu? Iya. <laughs> <laughs> kan? Nggak ada back nya <laughs> Kalau sama -sama, soalnya masih Iya kan? gitu kan? No, nah. nah iya. Ini saya pernah ketemu yang yang men kayaknya mendekati ini nih. Ini Sakti ini, ini. Sakti dari Surabaya dia ibu ini menikah dengan eh, suaminya itu kontraktor di Pontianak jadi kan pindah-pindah kerjanya akhirnya dia ngekos di Pontianak dia sama cita kayak gini saya kalau ada feeling orang mau meninggal itu pasti benar kalau mau ada kejadian bencana di negara ini itu pasti kejadian dan kalau saya nebak orang itu pasti benar dia bilang ketika saya datang saya tantang gini maksudnya challenge nya gini Eh... Ibu tahu ndak kenapa ibu punya kemampuan ini? Tahu dong katanya, karena saya punya Jin. Mereka ini saya sadar, ah, sa sama kan? Sadar <laughs> kan? Jin ini dari kakek saya katanya. Ini ada perjanjian kakeknya itu punya uh, kebun tembakau. Jadi dia punya perjanjian apa gitu ya dengan Jin? pesugihan atau apa gitu? Semacam itu Ada perjanjian. Itu mungkin, Nggak tahu. Pokoknya, pokoknya kakek itu orang kaya dulu di, di Jawa Timur. Nah. Uh, ini si kodam-kodam ini nih, sebagian turun ke dia sehingga dia jadi begitu nah waktu saya datang untuk merukiakan dia minta saya tuh saya tanya gini apa kata mereka tentang saya? dia langsung diam gini lalu dia jawab katanya dokter Indra satu dokter Indra ini baru-baru ini aja baik katanya dulu orangnya hancur-hancuran dia bilang yang kedua, itu cincinnya ada khodamnya dia bilang dulu kan saya suka pakai cincin, aksesoris tuh itu cincin ada khodamnya yang ketiga, bapaknya ini tukang kawin hmm? tiga hal itu dia bilang tiga hal itu dia bilang semua, selama ini semua yang disampaikan Jinnya itu benar, tepat waktu itu dia sampaikan itu penilaian terhadap saya langsung saya bantah pertama, saya dari kecil sampai hari ini saya anak baik, saya orang baik saya bilang, saya bisa pastikan itu, saya dari kecil enggak. bukan anak nakal, saya berprestasi di sekolah, saya sholat, pokoknya saya dari kecil anak baik saya bilang, ini mak mak, ini bukan membanggakan diri ya, ini mengcounter ini karena karena faktanya itu gitu, yang kedua cincin saya ini tidak ada khodamnya saya bilang, yang ketiga bapak saya rahimahullah sampai meninggalnya hanya punya satu istri, jadi tiga tiganya itu salah, salah. saya saya faham itu Sebenarnya masukan dari jinnya itu Supaya dia berpikir buruk terhadap saya hmm, aura negatif ah, itu ah. Ya. Nanti kalau udah dari awal dia udah negatif dengan saya Kan dia jadi Ragu ah, Jadi ragu dia mau rukia sama saya Padahal saya udah datang di rumah kosnya itu Oh uh. <laughs> Iya Oh terus itu satu lagi Saya bisa masuk ke mimpi orang Bukan gini gini Karena ada ada mama saya cerita Ini kejadian jam 10 pagi Nah Mama uh, lagi tidur direprek, didorong-dorong uh, Iya, saya bilang gitu uh, Tunggu dulu ma, itu yang dorong-dorong mama uh, orang kan? Iya orang, kok kamu tahu? Kayak mana? kata mama gitu Itu orang, kayak orang um, orang Papua dari anak kecil besar-besar, dewasa, dewasa, dewasa, sampai terakhir kecil itu di rumah kita, karena rumah kita kan panjang jadi dia zigzag kayak ular gitu, berbaris mama saya tidur di sini itu dia dorong-dorong yang paling kecil saya bilang, itu karena orangnya lagi pada pegang tongkat terus mama bilang, kok kamu bisa tahu? iya mah, aku tahu, barusan lihat, gitu mama, mama lagi tidurnya miring, kalau tangannya satu jadi bantal saya bilang gitu, iya, kok kamu tahu? itu satu itu kenapa saya bisa diceritain? terus saya bisa masuk ke sana gitu, pak Uh, gambaran saya bener, gitu. Nah, terus satu lagi, uh, si, apa, tepia, nih, mbak, satu lagi, dia cerita, karena dia sudah ditinggal, pergi sama suaminya lama, terus dicerita, mbak, uh, saya tadi malam mimpi suami saya, saya ada di dalam rumah, terus saya bilang, uh, tunggu dulu, tepia, uh, kamu di rumah berdua aja ya? Iya, uh, tapi lagi malam ya? Iya, Ih, kok mbak tahu, terus ada apa lagi? Kata dia gitu, ya, saya, karena saya, uh, ini saya ngomong, uh, tepia, tapi ya di situ gak ada listrik ya, adanya lampu, lampu minyak, terus tiba-tiba suami, suami tete tuh keluar. Saya bilang gitu, "Eh, iya, Mbak, kok Mbak tahu?" Katanya, e, terus keluar." Tapi cari-cari, gak balik-balik lagi sampai sekarang ya. Saya bilang gitu, Iya Mbak, kalau boleh tahu suami saya di mana ya, Mbak? Sekarang, kalau menurut saya dia mati." Saya bilang gitu, "Karena udah berapa tahun ini memang gak kembali." Iya, jadi... Udah cerai, hmm, gak kembali. Saya pikir dia kan. dibunuh orang atau Maksudnya kan masih... udah bercerai, masuk kontek kan karena masih ada anak, ini enggak ya. Uh -uh. Nah terus kejadian lucu lagi nih, ada cowok suka sama Mbak Uci ya. Hmm. Terus saya ngomong, wah cowoknya Mbak Uci gak ngubungin lagi di penjara. Saya tiba-tiba, karena saya pernah ketemu orangnya, saya lihat dia tuh di jeruji besi gitu. kayak, Wah itu pacarnya Mbak Uci di penjara. Saya gak ngomong, gak, gak satu bulan ya. Hmm. Dia tiba-tiba dari penjara, pulang, dateng. Ke, ke, ke sini minta makan ya, iya minta, ya. minta makan. saya kasih uang, oh, ini uang itu, ongkos lah gitu. buat pulang gitu. jadi saya kayak ih, kok jadi kayak dukun gitu. saya ya, iya. mau itu. iya ya, bisa aja bisa aja jadi dukun ini. nebengnya bisa bener. Nah, oh, iya. terus caleg pak, caleg, temen temen lek nih walu cecik sekali, nyalek. terus ini gimana orang ini? Ah dia nggak bakal menang suaranya tipis yang ini gimana terus saya menang. terus saya bilang kamu gak usah nanya-nanya saya kayak gitu saya kelepasan pasti saya akan menilai orang dari fotonya oh ini menang nih yang ini enggak yang ini menang yang ini enggak gitu terus gubernur ini mana yang menang ini yang menang I ini ini menang iya yang ini tipis lah paling beda tipis ternyata betul Pak beda cuma berapa suara dan digugat yang menang yang yang saya tunjuk ini menang ini ini bedanya tipis jadi saya kayak, ini, ini gila atau gimana gitu saya takut loh kak kayak gitu gak mau saya punya kebiasaan gitu nanti kalau yang positif itu benar ya gak enggak, enggak masalah boleh. ada pasti nanti ada gymnya juga? kan pak nempel gak ya, ada yang bagus harus, kan harus, harus dibuang aku aja, <laughs> <penguang>. <laughs> saya saya buang aja pengbuang ini kan saya tanya nih tanya orang yang punya orang yang ngalamin sendiri enak gak kayak gini? gak enak kayak enak, gini Enggak enak ini Pak, saya kalau mau tidur, semuanya harus bersih, ini harus disapu, semua sapu, kalau nggak disapu, saya kedatangan makhluk yang jalan-jalan kayak gitu, kerasa banget deh, saya, kan saya kamar tuh ada tiga, ya kan, di rumah itu, saya kayak capek sekali pulang, kantor itu capek, terus saya kayak udah nyatu, tapi mungkin rumah saya dua hari nggak dipel tuh Pak, Datang dia Pak saya jam satu malam saya nyalain semua lampu eh iblis kamu keluar nih ya. muka kamu aku cocok pakai kempel aku ngapain jam satu malam habis itu aku uh, wudhu aku tidur bisa tidur ini pada saat aku apa rumahnya kotor dia datang nyata sekali lagi tidur tiba-tiba di sebelah kita kayak ada orang berbaring gitu ada yang pernah ngomong tapi suaranya mbak yang datang kayak di gitu. rumah iya ini suara ya, suaranya. Uh, saya udah tungguin kamu dari tadi kayak gitu itu diranggang saya kerasa ngeberkin badan loh tadi kayak gini kayak ada orang berbaring iya kayak ada orang berbaring gitu ya Iya. terasa tuh kan uh -uh. di kasur gitu uh -uh. ada uh -uh. yang ada beban gitu kan iya uh -uh. terus saya nyalain lampu Ya kan, habis itu uh, saya pukul-pukul tuh kasur pakai satu lidi Saya okay. sampai ngomong, eh setan sini muka aku tampar aku bilang gitu. Nah, udah gitu kepel harus dipel gitu. Nah itu udah, jadi kan nyiksa banget. Saya nggak mau dibisikin, nggak mau ketemu juga sama yang begitu Sekarang apa yang dirasakan? Uh, ini kakinya kesemutan. Ini ketemu bapak kamu pasti bapak auranya bagus. <laughs> Dia badan aku ada sensornya. Oh, ada sensornya di kaki nih. Yang bisa kaki ini, bisa tangan, bisa apa gitu. Kalau misalnya... Kalau orangnya yang gak bagus, sens... sens apa? Yang orang, kiri. Yang kiri yang ya, bereaksi. Bisa, bisa geter, bisa kesemutan, bisa apa gitu. Biasa saya ketemu sama orang yang dari Kalimantan, banyak tamu kita dari daerah datang. Uh, biasa dia itu uh, ada yang kiri, ada yang kanan gitu. Tapi duduk di bawah meja, kan kita mejanya segini. Kaki saya bisa lihat. Tapi cuma satu, kaki saya. Padahal dia kan duduknya di depan saya, atau di sebelah sana Ini orang sakti banget nih Aku nggak mau itu, Pak Saya bukan orang baik loh. Tapi ini... Eh, naik lagi Oke, ini, ini apa yang dari sana? kesemutan? Ini kesemutan Pokoknya ada, ada tubuh saya, ada ngerasain kalau baik di sisi kanan, kalau jelek di sisi kiri hmm, Salah kali ini, sensornya error. <laughs> error Saya ini orang banyak dosa, saya ini bu. <laughs> bukan <tuh>. orang baik saya lah satu lagi pertanyaan bisa lihat mereka sampai sekarang merasakan adanya tapi karena melihat sih ngeliatnya cuma kayak samar-samar jauh pak bayangan hitam sama oh tidak seperti waktu kecil Enggak, kalau kecil jelas banget tapi kalau diniatkan bisa Diniatkan? saya pengen lihat kamu gitu pernah sekali bisa bisa iya jadi dia nyata kayak tiga dimensi iya nyata bentukan orang jadi saya pernah di sukabumi di rumah sopirnya abah ya di rumahnya apa namanya Uh, katanya anaknya bisa bu, anaknya yang namanya uh, uh, Kasornya saya bisa loh melihat ini ini ini. Terus Kasornya mau melihat nggak si uh, Suketi kata dia gitu. Uh, boleh deh, saya bilang gitu. Lampu dimatikan, orang pada duduk, saya duduk juga di sini. Saya melihat di pojokan perempuan rambutnya panjang gitu. Saya jerit. Ini seperti manusia. Manusia, bentukannya manusia, manusia asli. Pakai gaun putih, rambut, manusia, manusia. Ukurannya kayak manusia juga. Lebih gede Lebih besar ya? Lebih besar dari kita. <San> Waktu masuk ke sini pertama kali apa yang dirasakan? Oh, dingin, dingin. Nih, dingin. Hadanya... dingin? Dingin. Ini aku, ini apa? Badan aku. Enggak kayak... ada sosok apa gitu. <laughs> di sini waktu masuk rasanya dingin. Ya dingin. Uh, badan aku udah ketakutan dari sininya, aku udah takut ya. Tadi sebetulnya dari jalan sih. masuk ketemu bapak tadi pas assalamualaikum, uh, ini leher belakangnya kayak ada es, dingin sekali. Nah, saya dingin. Bilang, kamu ketakutan, maju, saya bilang gitu. <laughs> Jadi aku tadi sempet negor yang di badan juga, hmm. kayak. Kaya gitu ini, nah terus uh, itu yang dirasakan. Hmm. Ada yang dilihat di, di dalam sini? Pertama. waktu datang lah pertama waktu datang pertama? dari waktu datang, waktu saya bukakan pintu enggak, di di kamar ini saya enggak, enggak lihat. enggak liat apa-apa ini belakang saya, coba lihat. ada. pak saya liat mual, mual tapi saya enggak liat, saya cuma kayak eh, ada samar tapi saya mual jadi. <laughs> beneran? beneran ada? mual saya mual di belakang saya ada? enggak jelas, enggak enggak ada, sekarang saya liatnya enggak ada coba lihat benar-benar ada lupa. enggak? saya mual, kalau diliatin mual ini mual ada enggak di belakang saya? enggak walaupun, apa? ini enak badan ya? enggak enak badannya? pas saya tanya gitu itu enggak enak? Mm. Enggak, enggak maaf, ini ini saya cuma ngetes loh. Enggak, enggak, ada. enggak ada kan? Enggak ada. iya saya cuma ngetes aja ada. maksudnya gini, ini tes sebelum di ya. nah nanti setelah di ya. saya kan enggak bisa lihat jin nih saya enggak tahu loh di belakangnya ada jin apa, ada berapa saya enggak tahu ini saya ngetes aja enggak ada. saya enggak apa-apa iya. saya selalu melakukan itu kalau nerukia pasien indigo ini kan kalau di media kan sebenarnya indigo nih yang model kayak gini nih saya tes sebelum saya rukia saya rutin melakukan itu apa uh, ada yang ngikut saya atau ada, apa yang kamu lihat dari saya dia bilang bisa di belakang dokter ya. indra di belakangnya ada yang ngikut katanya apa bentuknya pintu, ya. bayangan kayak samar samar katanya warnanya apa dia ndak hitam ndak putih saya ke abu-abuan gitu katanya. Menurut kamu itu jahat apa baik? Dia bilang ini jahat. Dia bilang, "Ini pasien saya." Ya, Nyek, kayak gini, ini pintu, di situ ada samping pintu itu ada kacanya. Jadi pintu kaca kiri kanan. Saya di sini pasiennya di sini. Di mana dia? Dia di, di, di itu kan di luar dia bilang. Dari dokter Indah datang, waktu naruh motor, itu saya udah lihat makhluk ini dia bilang. Nah, sekarang tunggu sekarang lihat dia saya bilang saya baca tahu awud rajim. terus saya suruh dia lihat lagi di mana dia sekarang dia lihat dia di dia mundur dekat pohon kelapa dia bilang ini rumahnya ini rumah ter uh, halaman jalan terus seberangnya itu ada pohon kelapa baru rumah orang itu ibu ibu yang Mbak oh, Mbak Mbak bukan bisa itu. bapak saya jangan diadak cerita yang kesana-sana. Orangnya dari mana? Pasirnya yang saya ceritakan. Dari kampung, daerahnya kampung. Mm. Ya, tapi saya dari mana? Daerah mana? Dia dari Jawa. Oh. Oke, oh. sampai situ aja iya, Pak. Dia dari Malang. Oh. Dia kerja di Pontianak. Jauh, Dia kerja di Pontianak, Bu. Hmm. Jadi pas waktu itu rukyah sama saya, di tempat temannya. Ya, itu saya hanya cerita aja. Ya, uh, saya ngetes dari awal. Dia bisa kayak gitu, nasta ruqyah dengan izin Allah. Selain Ruqyah dia bilang nggak bisa lihat lagi. W waktu itu, uh, selain saya, dia bilang di rumah ini, di rumah temannya nih, di tangga itu ada. Dia bilang, "Nah, di temannya, temannya kan teman itu, itu ada yang ngikut." Dia bilang, "Artinya, dia bisa bisa ngeliat jin yang ada di lingkungan, termasuk yang di badan orang." Berarti kan kalau ada orang yang sakit misalnya orang kena sihir, kena kiriman sihir, Mbak biasanya tahu berarti. Iya, iya. kayak ini enggak, ini sakitnya enggak wajar aku mm -hmm. Pasti, Tapi aku nggak bisa obatin. Iya. Kayak, cuman tahu aja iya, gitu kan. ini sakitnya benar nih kayak gitu. Oke, okay. ya udah cukup saya rasa. Ya, oh, tapi saya mau uh, saya gak mau bisa kayak mungkin baca orang itu ya bagus untuk karir ya untuk kerjaan di kantor. Untuk kita ketemu si A, si B, si C, kita ngeliat oh iya bagus. Karena kan kita jadi ada ada ini ya, ada ada batasannya. Oh kita jangan yang nggak bisa jalan juga Project sama dia gitu kan kayak kayak gitu. Sebetulnya itu bagus apa enggak Tapi kalau menilai orang selalu ini kan jadinya gimana? Oke, saya tanya lagi, Mbak ngerti nggak kenapa Mbak jadi begini? tahu. Karena apa? tahu. Karena itu? Ini. Iya, karena dia. Lain halnya kalau orang sekolah, saya sekolah psikologi. Ada ilmunya nih, Dokter Indra katanya. Kalau kita lihat tulisan orang, kita lihat gestur orang itu kita bisa tahu. Itu karena ada, ada kayak met, apa, map apa mapnya gitu. Ah, ini orangnya begini begini. Kalau ini kan bukan, Mbak. Bukan. Nah, Tapi sendiri. ya ini nih yang bermasalah nih, karena dia seolah-olah di satu sisi dia memberikan keuntungan tapi di sisi lain tuh dia banyak mudorotnya nih kalau kayak gini banyak ini. sekali mudorotnya yang termasuk iya. sholat kan jadi iya, saya makanya. sholat lima waktu loh pak hmm. saya bilang uh, sholat saya takut saya pas udah uh, apa wudhu dulu-dulu sih sering banget setiap selesai wudhu pasti kentut karena sekarang saya rajin olahraga jadi saya nggak kentut-kentut terus tuh habis wudhu saya tahan kayak oh nggak, nggak ada, ada kentut nah udah gitu uh, pas lagi sholat Uh, baca doa gitu, baru kayak uh, kamironya tuh udah dia udah mulai gremet- gremet tuh di badan di sini gitu. Di sini iya, yeah, di sini sampai ke ketiak gitu. Gelitik-gelitik yeah, gitu, ya. gelitik-gelitiknya kayak orang gelitik kan kita takut jadinya yeah. sama diri kita. Terus aku bilang, "Wah, gak bisa nih kayak gini ngeceh sholat udah dipaksa, tapi gak fokus uh, udah sholat, uh, tetep nanti ketawa kayak gini <laughs> kayak gitu kan? Yeah. Kita takut, Pak. Yeah. Yeah. dia pas kayak gini tuh kayak gitu." Yeah. <laughs> Ya kita jadi gak berani sholat di masjid jadinya Di masjid kemarin mau yang ada mariam itu saya Nggak coba Gak Namanya iya. di belakang Kan ketawa Iya, takut ketahuan orang Masuk ketawa-ketawa gitu kan iya. Nanti orang aneh kan uh -huh. Sholat kok ketawa-ketawa Nah ini imam lagi baca sholat uh, baca, Bacaan sholat kayak dia baru baca Al-Fatihah Kayak Bismillahirrahmanirrahim Kayak gitu-gitu kan Terus saya tuh kayak langsung menilai Ini imam bacaannya gak bener, -bener nih kayak ih lucu, kayak gitu nggak ada yang lucu kan bacaan Al-Qur'an saya mendengarnya lucu sekali, saya ketawa ha, ini, kayak gitu dia memanipulasi pikiran uh, maaf, saya ada beberapa pertanyaan lagi mbak pernah bertemu dengan dia? Hmm, dalam mimpi mungkin? enggak eh, mungkin pas saya lagi kecil itu enggak tahu kalau dari mbak Uci lihat saya sih ada yang ngomong ya pak itu bentuknya nenek-nenek tapi menurut saya ini bukan nenek-nenek ini perempuan Perempuan kuntilanak kan? Ada berapa mereka di badan? Um, saya nggak tahu ada berapa, oh, ya saya tahu saya, mereka ada. Saya kira tahu. Okay. tahu, kayaknya yang paling sering, yang paling aktif yang perempuan ini ya? iya, dia aktif sekali dominan. Sering mimpi buruk? Uh, oh iya pak, jadi gini, saya baca ayat kursi sebelum, saya, tidur. sebelum tidur, tapi saya tiba-tiba tertidur. Saya tertidur di atas tumpukan pocong di becek-becek sawah gitu. Ini lagi, ini baring? udah langsung, nggak tahu saya Bukan, berpikir. baca ayat kursinya sambil, sambil baring? Baring terus baca ayat kursi, nggak selesai? Selesai Oh selesai Selesai terus saya tidur, oh. saya cari posisi paling enak terus saya tidur Nggak tahu berapa lama saya tidur Tiba-tiba saya mimpi saya tidur berada di atas tumbukan pocong kocong Semuanya pocong yang saya timbi itu pocong walaupun sudah baca ayat kursi ya? ya. makanya saya tidur nggak pernah baca ayat kursi, saya, saya tidurnya baca sahadat saya bilang kalau saya mati, saya udah Islam, saya bilang gitu udah, oh kalau nggak baca ayat kursi malah nggak mimpi buruk? nggak mimpi buruk, saya kalau baca ayat kursi mimpi buruk apa bacaan ayat kursi saya ada yang salah pak? coba boleh? apa Maksudnya saya bacanya ada yang salah, enggak kenapa kok bisa jadi petengkunya setan terus gitu, habis itu nanti saya pas di atas tumpukan pocong-pocong gitu saya lari-lari yang saya injek-injek ini pocong, semua ber bertebaran itu semua pocong. Pocongnya itu yang masih kayak jenazah gitu, apa yang udah jadi setannya? Uh, yang jenazah. Jenazah, berarti kayak manusia gitu ya? iya hmm, Coba. Uh, kayak Sebentar, baca ayo bacaan saya baca hmm, lagi. Coba. Ta'awuzubillahi Salah ya Sebenernya ada. ayatnya lengkap? enggak Ayatnya enggak lengkap? Oh. Ini selalu begini kalau baca? Iya Oh Ada yang kepotong oh, oh. oh padahal saya udah ngapain Di ujung-ujungnya tadi ada yang ke potong Salah Oke okay. okay. uh. Pak itu lagi pernah mimpi buruk <laughs> uh, Iya terus saya dengar uh, Apa Uh, saya dengar ada yang guna gunain saya katanya saya kenapa nggak nikah nikah karena uh, dinikahkan dengan pohon pinang. Saya nggak tahu itu benar atau salah. Tapi saya bilang saya nggak yakin sama yang namanya uh, santet. Saya nggak yakin sama yang namanya didemit. Saya bilang itu saya nggak ya, tahu. Ya, saya bilang ya, ya, ya, itu ya. saya bilang itu. Tapi ada yang pernah ngomong begitu ke saya. Apa diginikan gitu? Okay. Kalau ada yang jahat sama Mbak, Mbak pasti tahu. Ya. Pasti tahu. tahu karena mbak tahu yang ngikut mbak ini siapa dan kalau ada yang dari luar itu pasti beda sama dia pasti beda iya iya kan? Ya. kan mbak pernah ketemu jin-jin yang ada di lingkungan beda kan sama dia kan? Oh, misalnya ayo. gini maaf mungkin mungkin dalam karirnya ada orang-orang yang dia punya khodam mbak ketemu orang yang punya khodam ya. beda kan? beda beda kan rasanya? Beda. Hmm kemarin ya, yang mbak Uci ya. Biasa saya ke rumah, uh, ke rumah bos. Terus saya numpang ke toiletnya. Biasa kan saya kalau pagi itu ada dipanggil ke rumahnya. Karena kan saya lagi ngurusin uh, kerjaan. kerjaan tambangnya beliau gitu. Jadi saya, saya ngantri di rumahnya. Uh, kita banyak tamu juga di rumahnya. Nah udah gitu saya kan uh, ke toiletnya. Ini ini oh, di, khusus, di mm. toilet khusus tamu. Saya hmm. biasa kayak masuk toiletnya kadang-kadang uh, kalau saya keburu-buru saya cuma baca kayak baca doa masuk toilet Bismillahirrahmanirrahim Allahumma inni al-subikamina lhubrsi wal huwais tapi keluarnya saya gak bisa baca doanya kan Begitu gitu saya lari pas udah keluar maksudnya udah bersih-bersih saya langsung lari tapi batin saya ngomong gitu Setan! kayak gitu nah, ini iseng banget gitu kayak Setan! kayak gitu kayaknya saya ngerasa diawasin kan terus saya lari saya Setan! Gitu. oh waktu di toilet tuh ngerasa ada yang ngawasin? ada yang ngawasin jadi saya buang air tuh cepet-cepet gitu kan karena toiletnya tuh bisa sekali gitu toilet kan? kayak hotel gini? enggak, itu rumah gede pak kan? Besar. Ya, maksudnya toiletnya bagus kan? Bagus. Bukan Tapi uh, udah ini udah gelap gitu. Apa? Lampunya coklat ya, merah. Oh. Gitu. Nah, saya ngerasa diawasin di gitu. Saya sama Apakah gitu? sama masuk ke semua toilet rasanya? Hmm, hampir, tapi, Hampir sama. Uh, tapi kalau toiletnya yang lampunya kuning, hmm. one light itu, saya merasa itu ada lebih kuat auranya. Tapi kalau yang lampu putih-putih gini -putih nah, saya suka enggak yang terang itu enggak terlalu terasa, kalau yang remang-remang baru terasa iya. kalau di, di pesawat, sorry naik pesawat bukan di toilet pesawat nah, beda enggak di pesawat dengan di ruangan yang ada di daratan? Uh, kalau di pesawat saya enggak ngerasain apa-apa, di, di dalam pesawat saya ngomong kayak uh, apa, uh, ini kayak ngeduga-duga gitu, ini pasti nanti akan turbulence uh, ini uh, kayak gitu, gitu. Cuman, jadi gitu pakai gitu. cuman gitu aja, iya gitu-gitu aja kayak ini iya. Gitu. Saya, iya, saya penasaran aja. E, ya, dulu saya punya pasien juga dari Jakarta, tapi dia datang ke Pontianak. Dia bilang dia bisa lihat, bisa lihat ya, di mana aja, di mana aja, di jalan, di rumah makan, di kantor, di masjid, di sekolah, pokoknya di mana. Terus saya tanya ini, waktu Mbak naik pesawat gimana? Dia bilang. Kalau di pesawat tuh saya nggak lihat apa-apa, Dokter Indra kayak. Karena itu terang katanya, Langit itu kan terang kan? Ya. Terang tuh, mereka tuh nggak kelihatan dia bilang. Tapi kok udah yang dalam ruangan, dalam gedung misalnya ya. itu tuh kayaknya ada. Ada, ada gambaran nggak waktu saya cerita nih? Ada. Apa? Apa yang ter terlihat? Uh, Pasiennya itu. Pasiennya itu nggak terlalu tinggi. Ada berapa? Oh, ada berapa dia? Enggak enggak tahu ini bener apa salah ya, Pak. Eh uh, itu ya tapi kalau dia pakai kerudung kayak kerudung kayak bu zaman dulu kayak gitu, Kayak, kayak udah agak tante-tante dia kayak umurnya mungkin 40-an. Benar. Hah? Benar. Benar. Benar. Umur. Umurnya 40-an Umur. 40 waktu itu. Bahaya tuh mau kecil. Enggak saya saya lihat orangnya aja tapi gak enggak, enggak apa Gak ngeliat ini. Iya, gitu. yeah, mereka berdua. Oh, berdua. Saya ngelihatnya Mbak itu. Iya. Yang, guru. Saya masih ingat waktu saya duduk depan mereka berdua gitu Yang satunya agak tinggi gitu Dia yang satunya itu Bener Itu juga sakti Saya mau kayak gini Oke, okay. lagi mbak, trial Mudah-mudahan ini yang terakhir Di silsilah keluarga ada yang jadi orang pinter? Mungkin ada umurnya uh, yang bisa uh. dia ya? Kalau yang, yang, yeah. yang dari mama, nenek kita yang di kebun jeruk Kalau mama kan orang Jakarta asli Nenek yang di kebun Jeruk itu dulu bisa Nah itu nah, Tapi kalau yang dari papa, kakek Katanya sih dulu, orang zaman dulu kan Di Pondok Pesantren, terus Sakti uh, Bisa terbang katanya bisa jalan di atas pohon kelapa Saya nggak tahu maksudnya Kakek? Iya, uh, buyutnya mungkin Buyut dari sebelah bapak? Iya Buyutnya bapak? Uh, iya, buyutnya bapak Wow, berapa iya. tuh? Empat generasi ke atas lagi Iya Bapak Jadi, orang Jawa? Arab, Jawa Arab Jawa, oh, ibu ya. orang Jakarta, orang Jakarta, Melayu sih. eh orang Betawi Betul -betul. Betawi, oke okay. tapi, uh, apa uh, kalau yang dari Nenek, Sakti Nenek ini Ibu, uh. Uh, ini Nenek, eh itu dia Sakti memang meninggal, Sakti ya gitu. meninggal okay. pada saat 7 sih oke okay. jadi sekali lagi nih, Mbaknya ngalamin atau punya kemampuan ini sejak kecil berarti ya hmm. oke, okay. baik mari ah, kita uh, sebentar, sebelum dimulai saya kan orangnya ini dominan Saya itu nggak pernah mengizinkan siapapun mengambil alih kendali tubuh saya atau pikiran saya Saya punya benteng tersendiri gitu Jadi saya bismillahirrohmanirrohim Saya mau dirupiah sama pak dokter Indra Saya coba mau melepaskan yang, yang ada jelek-jelek di saya itu, makhluk itu gitu Nah ini gimana kalau pikiran saya ngomong Saya mau ketawa saya tahan, saya mau ketawa saya tahan Atau eh, saya biarin aja, kalau mau ketawa Lepas. saya biarin aja Kalo, ini? Atau gimana? Uh, saya rasa ditahan aja. Ditahan. Nah. Saya takut nanti nyelotok yang enggak-enggak waktu dulu di rukiah nyelotok, Bacaannya jelek, hmm. eh, tanya, gitu. yeah. itu bener kayak gitu. Saya tuh nggak-enggak. Yeah. Nah. Jangan ya. Jangan ya. Nanti saya malu. Ba bacaan oh saya juga jelek nih. <laughs> enggak, iya. Yang dulu yang baca uci ya. Kasian yang rukiah. Jelek bacaan Kasian saya nih. Yang... Yang... Tidak ada kelebihan apa-apa saya. Saya enggak bisa menyembuhkan orang Saya yakin saya bisa disembuhkan sama Pak Indra di bambu <laughs> <laughs> Saya enggak bisa menyembuhkan orang Yang menyembuhkan itu Allah ya. Saya itu kan hanya perantara ya. Kalau Allah takdirkan sembuh, sembuh Pas sama saya, ya sembuh gitu Kalau pas sama sayanya Allah belum takdirkan sembuh Pastinya ya enggak sembuh hmm. gitu hmm. Jadi kita sama-sama bertawakal aja mbak ya, Pak. Bertawakal kepada Allah ya Ya, Pak. Akhirnya lu masih ya, Pak? Kenapa? Pegel anu ya, kesemutan. Iya. Satu aja. Sebahanan ini ya? Iya. Oke, sekarang apa yang dirasakan? Takut? Hmm, benci? Enggak, ada yang gremet-gremet aja di sini. Kayak lambat-lambat ini. Hari ini enggak puasa kan? Enggak. Sini airnya. Plastiknya dekat kan? Plastik. Enak, enak, enak. Stafirullahatu. Baik, mari kita mulai, mbak? Ya, Pak. Aamdu billahi mina shaitan nirrajin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Alamin Allahumma salli ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama salaita ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala Ali Muhammad Kama barakta ala Ibrahim wa ala Ali Ibrahim Innaka hamidun majid Apabila kamu adalah jin yang terikat perjanjian Dengan leluhur, dengan kakek nenek, dengan orang tua yang sekarang turun mengikuti Mendampingi Yang memberikan kemampuan Supranatural Yang mengganggu ibadah Yang menghalangi kehidupan Hari ini dengan izin Allah Kami memutuskan ikatan Perjanjian dengan kalian Silakan pergi dari badan ini Kembali ke tempat asal kamu Tidak usah lagi mengikuti mbak ini Dan tidak usah mengikuti Anak cucunya nanti Keluar dari badan ini demi taat kepada Allah keluar lewat mulutnya, lewat muntah atau sendawa. Aku dobi lah minas syaitanir rajim, wa adnahu ka narijalum minal insya Aku do nabirjalim minal jinni fazaruhum rahqa. Innasyaitan ala kum Aku do, fatkhuhu Aku do. Inna ma min ashabi sairf. براءة من الله ورسوله إلى الذين آحَدَتُم من المشركين قل إن صلتي ونسكِي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرتُ وأنا أول المسلمين وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ من الْإِنسِيَاءُ عُمْدُ نَبِيرِ من مِنَ الْجِنِّ فَزَادُهُمْ Inna syaitana lakum aduun fattakhiduhu aduwa Innama yadu'un hizbahu liyakunu min ashabi sa'ir Bara'atum min Allahi wa rasulihi lalladhin aahatum min al-mushrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lahua bidhalika wa mirtu wa ana awalul muslimin Kenapa sedih? Tidak tahu. Sedih sendiri. Belakangnya panas. Panas. Yang tadi dingin itu di, di tempat itu. Apalagi yang dirasakan? Pengen nangis Itu aja. Uh -huh. Dah. Silakan pergi dari badannya. Tidak usah lagi. Tidak usah bersarang di badan ini. Pergi. Tinggalkan dia. Ini bukan tempat kamu. Kembali ke tempat asal kamu. Tidak usah lagi mengikuti Mbak ini dan tidak usah ikut anak cucunya nanti wa annahu kana rijalun minal insi ya'uduna bi rijalim minal jinni fazaduhum inna syaithana lakum aduun fattakhiduhu aduwa inna ma yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir bara'atun minallahi wa rasulihi lladhina ahadtu minal musyrikin inna wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la, la wa ana muslimin Apa katanya mbak? Gak ada ngomong apa-apa kayak aku pengen nangis Kayak yang dia bilang kayak, kayak rasanya susah kayaknya buat ninggalin aku Idna dina ainda lahi l'islam idna dina عند الله الإسلام idna dina ainda lahi l'islam idna dina ainda lahi l'islam idna dina ainda lahi l'islam wama insa illa insa illa apa katanya jadi macam? Saya ingin mengajak kamu masuk Islam sebelum kamu pergi dari badan ini. Oh, Bapak tahu, aku mau masuk Islam. Nah, ini aku sadar, maksudnya kayak dia bilang pengen masuk Islam kayak gitu, tapi tapi dia berat nih aku dia nggak. Oh, nga mau. ya tadi waktu saya bacakan itu saya niatkan untuk ngajak dia masuk Islam. Oh. Oke, okay. okay, kalau responnya seperti itu, ayo kita masuk Islam. Maaf, mbak pernah kesurupan? Satu kali pun belum pernah Mbak, mbak uci yang dia yang kesurupan Masuknya ke saya Pernah nggak? Mungkin sedang emosi Atau sedang sedih sekali Terus badan tuh rasanya kayak membesar, membesar gitu Nggak pernah, sekalipun nggak pernah Nggak pernah mengizinkan siapapun kendalikan aku Karena itu aku manusia gitu Aku segitu ketuhnya sama diri aku Berarti belum pernah ngerasain kayak gitu ya? Belum Iya udah. Biasakan. Tapi, tapi kalau sedih kayak gini kayak dari hati berbisik kayak, kayak tadi barusan, aku oh, Bapak baca aku sedih, aku mau gitu terus kayak aku kayak ngerasa aku diusir. Tapi aku kayak ya berat lah ninggalin badan ini susah gitu. Oke. Okay. Berarti belum belum pernah sampai ke ke tahap itu gitu, sampai yang mau Orang kalau mau kerasukan tuh itu rasa ngembang-ngembang habis itu langsung hilang atau dia masih sadar tapi dikendalikan sini. Dia gitu. baru dikendalikannya tuh nangis. Karena dia kan kan kata bapak ditahan. Jadi sebenarnya pengen nangisnya kan kan tapi aku tahan. Dia nangis. Nangis kan jadinya dia aku nyatakan mm -hmm. nangis. Kalau uh, lagi denger Bapak ini aku nggak merasakan geli. Biasa aku tuh kayak heh gitu kan. Ini enggak. Tadi cuma aku tahan. Oh. Dia Ya udah, maksud saya gini, set mau mau atau apa mau cari metode mudahnya ngajak apa masukannya Islam ini apakah melalui mbaknya kesurupan atau enggak tapi kalau seperti itu selama ini berarti enggak usah aja memang memang enggak pernah kesurupan kan hmm. jadi gini aja kesurupannya ke mbak soalnya kalau aku sakit atau ada apa mbak ini enggak bisa aku pernah enggak bisa teguh nih terus dipegangin sama mbak Uci ya mbak Uci nya yang kesurupan nah, gitu oh. jadi aku ya udah jadi nah, jadi maksudnya ya semoga ini uh, memang semudah ini ya semoga memang semudah ini gitu biasanya kan ada yang ngelawan-ngelawan tuh iya, mudah-mudahan memang benar semudah ini oh, iya. melalui mbak aja gitu ya nah sekarang gini mbak mbak ikuti saya kita ucapkan syahadat yaitu otomatis ke dia gitu ngerti gak? ngelalui mbak gitu ya ya bismillah oke ikuti saya ashadu adalah Ilaha Ilaha Illallah. <tis> <Hei>. aku <tis> bisa gitu. <tis> Wa okay. minal, ya minal nah, nah, ya, Diam. <tis> diam, <tis> diam Islam. Inna shaytana Islam. lakum aduun Fattakhiduhu Inna ma yad'un hizbahu liyakun min ashabi sa'ir Baratum min Allahi Warasulihi Lalladina ahadu min al-mushrikin Qul inna salati Wa nusuki wa mahyaya Wa mamati lillahi rabbil alamin La sharika lah Wabidhalika umirtu Wa ana awalul muslimin Waɗnahu ka na rijaluminal <tell> insa ɗon na birijaluminal jinni fa za ɗuhum rahaka ɗin na shaitu ana la kumma ɗuu wom fa tahi ɗuhu ɗuu wa ɗin ma ya ɗun hisbahuli ya kunummin as habisa ɓaraa minallahi wa rasulhi illa ladin a aha ɗum mushrikin. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahua bidhalika wa mirtuwa'ana awalul muslimin Ayo kita batalkan perjanjianmu Baratu minallahi wa rasulihi lalladhi na'ahadu minal musyrikin Baratu minallahi wa rasulihi lalladhi na'ahadu minal musyrikin beraatul min Allahi wa rasulhi iladzina ahdul min al-mushrikin beraatul wa rasulhi iladzina ahdul min al-mushrikin beraatul wa rasulhi iladzina ahdul min al-mushrikin beraatul wa wa kalau kamu masuk Islam ini balasannya. Wa al wa hum fiha khalidun Itu balasannya kalau kamu masuk Islam. Kalau kamu tetap kafir ini balasannya. Haadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Haadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islauhal yauma bima kuntum takfurun. Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun Hadihi jahannamul lati kuntum tu'adun islawhal yawma bima kuntum takfurun Ya Allah berilah dia cahaya Allah nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allahun nurus samawati wal ardh Allah nur sambahati wal ardh Allah nur sambahati wal ardh Allah nur sambahati wal ardh Allah nur sambahati wal ardh Inna Islam Inna Islam Inna d-dina inda Allahi l-Islam Inna d-dina inda islam Wa maa khalaqtu jinna wal-insa illa liya'budun Wa maa khalaqtu jinna wal-insa illa liya'budun Wa'id kull lil malaikatis juduli adama fasa jadu illa ibli saka na minal jinni fa fasa amri rabbihi afata taha idu na huwa min duni wa humla kum adu bi salil va limi badala wa id lil malaikatis juduli adama fasa jadu illa iblisa kana minal jinni fa fasqa an amri rabbih afattatkhidunahu wa dhurriyyatahu awliya'a min duni wahum lakum adu, wa hum lakum 'aduwwu bissaalil dhaalimi nabadala wa idh qulnal milaa'ikati isjudu li sajadu illa iblisa kana minal jinni fa fasqa amri rabbih Afa ta't taqhidu مِن دُونِي duriya لَكُمْ عَدُوٌّ wulia a apa yang dirasakan, Mbak? Pegawah, Mbak? Mbak, sekarang kita niatkan untuk menghancurkan sarangnya yang ada di situ. Mbak ini ya, tepuk-tepuk ya. وَظَنوا أنهُ نعَتهُ حُسُنُهُم من الله فَتَهُ الله من وَضَنُّوا أَنَّهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ مِنْ لَمْ قُلُوبِهِمْ الْمُؤْمِنِينَ sebentar. Maaf. Minum dulu. Jom, minum dulu. lagi lagi ya. oke cukup pengen dirasakan istilah pegel kayak ada balok ya ya niatkan ya kita hancurkan sarangnya yang ada di punggung ini Ta'awudzubillahi minasyaitonir rojim. Wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahumullahu min haitsu lam yahtasibu wa qazafu fi qulubihim ru'ban yukhribuna buyutahum li aidi wa aidi al-mu'minin wa zannu annahum mani'atuhum husunuhum minallahi sa'atahumullahu min haitsu yahtasibu Wakoda fa firkulu bi himuroda, yukribu na bi Ya, keluar lewat mulut, keluar lewat mulut. Bismillah فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ. Keluar mulut, keluarlah mulut. Bismillah. <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Eh? <coughs> Bismillahirrahmanirrahim. Keluar semuanya, keluar semuanya. حُسْنُهُمْ مِنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ لَمْ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمْ رُعْبًا يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ Keluar yang tersangkut Dorong mbak, dorong Dorong dari leher, dorong ke mulut iya, dorong ke mulut Dari leher, dorong ke mulut Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un <tik> Fasubahana alladhi biyadihi Malakutu kulli syai'i Wa ilaihi turja'un Keluar. Semuanya pergi. Semuanya pergi. Keluar yang tersangkut di lahir. Keluar yang tertahan di lahir. Dorong ke mulut. Keluar yang ada di kepala. Yang ada di kepala. Keluar yang ada di tulang ekor yang bersarang di tulang ekor bismillah barat minallahi wa rasulihi laladina hat min almushrikin bara'atu minallahi ya ya la ba keluar ya keluar tinggalkan badan ini Taratun minallahi wa rasulihil ladina hatu minal musyrikin baratun minallahi wa rasulihil hatu minal musyrikin. Kok berat? Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Masih berat? Masih berat enggak? Di mana rasanya? Di dada? Di kepala? sini. sini. Okey, gini mbak. Gini mbak. Gini. Terus dorong ke mulut. Niatkan untuk mengeluarkan dia. Dorong ke mulut. Biar dia keluar mulut. وَظَنُوا أَنَّهُمْ مَا نِعَتُهُمْ حُسُنُهُمْ مِّنَ اللَّهِ فَأَتَهُمُ اللَّهُمْ إِلْحَيْسُ لَمْ wa qadafa keluar mulut keluar lewat mulut bara'tu minallahi wa rasulihi lladina ahadtu minalmushrikin bara'tu minallahi wa rasulihi lladina ahadtu minalmushrikin kwar kwar mulut kwar mulut kwar mulut ba muntahkan muntahkan bara'tu minallahi wa rasulihi lladina ahadtu minalmushrikin bara'tu minallahi wa rasulihi lladina ahadtu Dorong ke mulut, dorong, dorong, ah dorong, iya, dorong, dorong. Niatkan untuk mengeluarkannya dengan izin Allah. Subhanaladhi kulli wa ilaihi kulli wa ilaihi Ya, keluar. Semuanya keluar. Semuanya keluar. Mutahkan, mutahkan, mutahkan. Dorong ke mulut, dorong ke mulut, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Dorong, ke mulut. dorong. dorong. niatkan supaya dia keluaran mulut. Baratu min Allah wa rasulihi lladina hatu <tune> min al-musyrikin Baratu min Allah wa rasulihi min al-musyrikin Baratu wa rasulihi min al-musyrikin Baratu wa rasulihi min al-musyrikin Baratu wa rasulihi min al tidak ada darah Minumlah ya, Minum Tidak minum. apa-apa, tidak usah takut Oh, tapi baru saya yang pertama kali menggunakan darah ya? Tidak Ada? Ada Beberapa pasien, tapi tidak semua pasien muntah-muntah darah Itu ada saya nggak tahu lecet apa yang di mana tapi eskender. sakit nggak tenggorokannya bau oh, amis kalau ada luka arusnya kan ini di sini bau amis, rasa amis <laughs> oke, okay, coba rasakan lagi masih ada rasa berat nggak di kepalanya atau di pundaknya oke okay. amis banget Pak di sini Oke. Okay. Oke. Okay. Sekarang ini letakkan tangan kanan di perut. Letakkan tangan kanan di perut seperti ini. Dorong ke dada ke leher terus ke mulut. Lakukan berulang-ulang. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu Keluar yang tertahan di dada, keluar yang tertahan di dada, dorong ke mulut, dorong ke mulut. Keluar lewat mulut, lewat muntah atau sendawa. <coughs> Bara'atum min Allahi wa Rasulihi laladina ahaatum min mushrikin Bara'atum min wa Rasulhii laladina من min mushrikin Bara'atum min wa Rasulhii laladina ahaatum min mushrikin Bara'atum wa min mushrikin Baratum minítulo Allahi warasulihi la'ladzeina ahadu minal al Baratum minítulo Allahi mulut dorong sampai mulut dorong sampai mulut ah gitu Baratu min Peter tawah Lera'ladzeina ahadu minal Ya Barat minallahi wa rasulihi Laladhina ahad minal musyrikin Keluar yang tertahan di leher Yang terkumpul di leher Keluar Ya dorong ke mulut Dorong ke mulut Fasubahanalladhi biyadihi malaku Kulli syai'i wa ilaihi turja'un dorong, dorong ke mulut Dorong ke mulut Dorong ke mulut Ya Fasubahana alladhi biyadihi malakutukulli syai'i wa ilaihi turja'un Sinanya masih berendak? Enggak pak Kepala? Hmm, ini yang kita nak nak tunjuk Bismillah hasunuhum minallahi fa'atahum allahu min hayislam yahtasibu Keluar yang ada di pinggang luar yang bersarang di tulang ekor yang bersarang di rahim, yang bersarang di rahim, yang bersarang di tulang ekor, yang bersarang di pinggang keluar, semuanya keluar, semuanya keluar. Bismillah. Dorong ke mulut, Mbak. Yang nyangkut di leher tuh dorong ke mulut. Wa qadafafi qulubi himroobay khribu nabuyu tahum bi aidihim yahtasibu wa qadnu fi qulubihim maani yukhribuna buyutahum al wahumin al wahumin al wahumin annahum maniatuhum husunuhum minallahi al min al wahumin fi <tik> ya keluar keluar semua yang ada di perut yang ada di lambung yang tertahan di dada yang tertahan di leher keluar lewat mulut Saya ada di dada. Kayu masih ada pak. Di dada. Ya, dorong lagi. Nah, gini, Bismillah. Niatkan dalam hati, minta kepada Allah dorong dia ke mulut, keluarkan lewat mulut. Falsubhanalladhibyadihi malaqatu kulli shayu wa ilaihi turjaun. فَسُبْحَانَ الَّذِي بِيَدِهِ مَلَكُوتُ كُلِّ شَيْءٍ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُصُونُهُم مِّنَ اللَّهِ فَأَتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ يُخْرِبُونَ بُيُوتَهُم بِأَيْدِيهِمْ وَأَيْدِي الْمُؤْمِنِينَ وَظَنُّوا أَنَّهُم مَّانِعَتُهُم حُصُونُهُم فِي قُلُوبِهِمْ يُخْرِبُونَ وَأَيْدِ الْمُؤْمِنِينَ Apakah badannya terasa lebih ringan? Iya pak Kakinya masih kesemutan gak? Kiri kanan jadi kesemutan Oke okay. Sekarang letakkan tangan di pahanya di pangkal paha. Apa nih? Di sini. Pangkal paha, terus dorong, tekan terus dorong ke ujung jari kaki. Keluar yang ada di selangkangan, yang ada di belakang lutut, yang ada di betis, yang bersarang di kaki, keluar dari badan ini. Keluar demi taat kepada Allah. Fas subhanalladzi bi yadihi malakutu Terus terus, lawan lawan. Terus. Fas subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli rasa nya? Iya Pak, saya ada nih. Heeh, terus saja, terus. Susbahanaaladhi biyadhihi malaqatu kulli shayu wa ilaihi turjamon. Anginnya keluar lewat mulut, apa lewat ujung jari? Di sini. Lewat mulut. Oke, okay. ya udah, lanjut. Berat nggak rasa kakinya? Sedikit. Di mana? Si. Di belakang lutut ya. ya. Nah, tepuk. Niatkan untuk menghancurkan sarangnya mungkin ada sarang di situ juga wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min hayislam yahtasibu wa qadhafa fi qulubihim ru'ba yukhribu nabuyutahum biaidihim wa aidil mu'minin wa zannu annahum maniatuhum husunuhum minallahi faatahum allahu min hayislam yahtasibu wa ya, qad ya keluar semuanya keluar ya. ya keluar yang ada di kaki yang bersarang di belakang lutut subhanalladzi bi lutut ular yang bersarang di belakang lutut, yang bersarang di betis, yang bersarang di kaki, yang bersarang di selangkangan, di paha, keluar dari badan ini. Subhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilayhi turja'un. Gak kuat, tinggalkan badan ini. Tahan, tahan. Pasubahan Allah di dia dihi wa ilaihi turjum. Dorong kujung, dorong kujung. Yang di belakang lututnya itu. Ah, dorong kujung kaki. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan? Sudah enak makan, Tapi ininya lagi panas, apa ini di sini, panas? Alhamdulillah Alhamdulillah tepatannya baik oh, okay. badannya ringan kan? masih mau ketawa anak? enggak bener enggak ini normal ini? apa, enggak tahu ini saya enggak tahu aku takut lagi, aku juga takut sama diri aku sendiri hmm. coba tes lagi, masih bisa nabah-nabah enggak? oke okay. coba Oh, masih lagi, kan? <tuh> Nggak, bapak? bapak masih mau bacain aku lagi kan? enggak, saya kan nanya. aku nebak, bapak masih mau bacain aku lagi. oh masih ada pak? masih ada ya, udah, masih ada berarti. <tuh -tuh> Bismillah. Bismillah. Ya, fokus ke Allah, minta kepada Allah. Ya, bukan saya nih yang menyembuhkan, bukan saya soalnya. Ya, minta kepada Allah kemudahan. Bismillah. <tuh> Coba kita hancurkan sihir mungkin siapa tahu dia masuk lewat sihir dulu itu a'udzubillahi minasyaitonirrajim wa qadibna ila ma aamilu min amalin faj'alnahu haba man surah وينزل عليكم من السماء ما قالوا به ويده بأنكم بزج شيطان ولير بتعلى قلوبكم يثبت به الأقدم فأتى الله بنيانه من القواع لفخر عليه مسفه من فوقهم وأتاهم العذاب من حيث لا يَشْرُونَ براءة من الله ورسوله الذين أحدثوا من المشركين قل إن صلاتي ونسك ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين وقدبنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منسورة وينزل عليكم من السماء ما أن بِهِ طهركم به رِجْزَ الشَّيْطَانِ وَلِيَرْبِطَ الشيطان، وليربط على قلوبكم ويثبت به العقدام، فأتله بنيانهم من القواعد عليهم من فوقهم، وأتاهم العذاب من حيث لا يشعون Baratum min Allahi wa Rasulihi lalladina ahadu minal masyrikin Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin La syarika lahu wa bidhalika umirtu wa anna awalul muslimin dorong ke mulut حري متعلق الميتة تود مولح ملخين زروال لغير الله به حري متعلق الميتة تود ولحم ملخين زروال لغير الله به حري متعلق الميتة تود ولحم ملخين زروال لغير الله به حري متعلق ملمات تود مولح ملخين لغير الله به Haram عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما وحلا لغير الله به. Haram عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما لغير الله به. Haram عليكم الميتة ودم ولحم الخنزير وما لغير الله به. صفة Inna ilahakum la wahid rabbus samawati wal ardi wa ma baynahuma wa rabbul mashariq inna zayyanna samaa ad-dunya kawakib wa hifzan min kulli shaytanin marid la yasma'una ila malai al mala'il a'la wa yuqzafuna min kulli janib Duhaurau wala huum wasib إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ساقبه لو أن هذا القرآن على جبل الله رأيته خاش متصد من خشية الله وتلك الأمثال وندربها للناس لعله يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا Alimul Ghaybi wasshahadah Huwa al-Rahmanul Rahim Huwa Allahul lazhi la ilaha illahu Al-Malikul Quddus Salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir Subhanallahi amma yushrikun Huwa al khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna Yusabbihu lahuma fi samawati wal ard Wa huwa'l azizul hakim Minum, tak? Kalau dia nak mau pergi Biarlah dia hancur sekalian dengan izin Allah Bismillah Oh, ini pahit Pahit, kan? Pahit Ya Allah, apabila jin ini Tidak mau pergi, dia tetap menzalimi mu ini, Ya Allah Musnahkanlah dia, Ya Allah Kalau memang itu yang terbaik Musnahkanlah dia, Ya Allah, dengan perantara air ruqyah ini. Yuk, dorong, Pak. Dorong, Pak. Semoga Allah mudahkan dia keluar. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli Dorong sampai mulut, dorong sampai mulut. Iya, keluar. Ya, muntahan, muntahan. Subhanalladzi bi yadihi malakutu kulli angin okay. hey, di dalam. Iya. Begitu memang Fasubahanallahi Hina tumsuna wa hina Tusbihun Walahulhamdu fisamawati wal ardi Wa asyiyah wa hina tuzhirun Yukhrijul hayya Minal mayyiti wa yukhrijul mayyita Minal Wa arda ba'da Subhanallahi sedikit. Okay, Niat Semua yang jin jin yang ada di badan biar ancur semuanya kalau dia nggak mau pergi. Iya. Aku nggak mau bisa melihat yang nggak boleh manusia lihat gitu Aku nggak mau lihat setan. Aku nggak mau dikasih tahu mau orang mau mati, mau apa terserah Tuhan. Aku nggak mau ikut campur itu urusan ya. Oke. Niatkan seperti itu ya. Saya juga niatkan kepada Allah supaya dia dimusnahkan aja jahat ini. Aong dawil dahimin a sheituan irra jaim. Kolia tawa fa kum malakul mautil ladi wukela bikum summa ma ila rabikum turja Qul Kolia tawa fa kum malakul mautil ladi wukela bikum summa ma ila rabikum turja Qul Kolia tawa fa kum malakul mautil ladi wukela bikum som ma ila rabikum turja on. Minamba. Semoga Allah hancurkan dia Palanya enteng. enteng Matanya lebih terang Mata lebih terang Pikiran lebih plong Iya um, Biasanya aku masih ada banyak Pikiran 1, 2, 3, 4 Ini enggak sih Kayak Kayak benar merasa jadi manusia lagi hadir, aku lagi duduk, lagi ketemu Pak Dokter, lagi rikat. Ya, biasa pikiran aku di tempat lain di sini di sini. Yeah. Ini uh, aku, iya aku di sini. Gitu. Okay. Masih ada rasa banyak angin di dadanya. Ada kaya, kaya, gantung apa gitu ya di sini, kaya, apaan gitu. Oke, okay, coba letakkan lagi tangan di dadanya, ya, minta kepada Allah, mbak, minta kepada Allah benar-benar, supaya dia keluar, mungkin sisa-sisa, iya, dorong ke mulut. Fasubahanalladhi biyadihi malakutu kulli syai'i wa ilaihi turja'un. Fasubhanalladzi biyadihi malakutu kulli syai'in wa ilaihi turja'un ya keluar lewat sendawa atau muntah keluar lewat sendawa atau muntah Ya Allah kembalikanlah dia kepada fitrahnya sebagai manusia manusia biasa Fitratullahil latī fatarannas 'alayhā lā tabdīla li khalqillāh ف الله التي فَّ س عليها لا تبدل لخلكله فترة الله التي فنا س عليها لا تبد لخلك الله فترة الله التي فَّ س فيتراط الله هي التي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 La shifa'a illa shifa'uka shifa la saqama Mual ya? Yang terakhir ini Ya, minum Habiskan Habiskan Alhamdulillah saya ketawa lagi Insyaallah, insyaallah. Pak tapi minta dijagain, maksudnya kayak apa dibacain apa biar saya nggak nggak ada setan lagi yang ikut pemempel gitu Oh, itu caranya dengan berdoa kepada Allah, mbak. Dengan mbak sendiri. Dengan doa kepada Allah yang diamalkan itu zikir pagi petang. Itu uh, zikir pagi, tahu nggak zikir pagi petang? Nanti saya kirimkan ya. Iya pak. Nanti ada aplikasi namanya Bekal Islam. Aplikasi bekal Islam nanti di download. Nanti, kalau kita buka aplikasi itu, tuh ada pilihan-pilihannya, tuh. Ini kayak gini nih, ya. Bekal Islam. Oh. Nah, ini kan, nih, adanya zikir, doa, dan zikir. Nah, ini uh. klik. Nanti ada, nah, ini zikir di waktu petang zikir di waktu pagi. Nih zikir di waktu pagi ini ada ada beberapa nih. Nah, zikir pagi dan petang ini adalah kumpulan doa dan dan wirid ya. Ada zikir, ada dzikir yang diwiridkan. Itu di antaranya itu ya. Di antaranya ada doa-doa untuk perlindungan. Doa-doa untuk perlindungan Dari gangguan jin, dari sihir, dari a'in Dari berbagai macam musibah Nah itu Di, di doa itu tuh nanti kenaknya perlindungannya itu Dia itu nanti Kalau dianalogikan mbak Seperti baju besi Baju besi prajurit itu Nah itu yang melindungi kita Biarpun kita bacanya khusus, Tetap, ya, ba tetap uh, ini Baca itu Bisa, ya saya kan tipe-tipe yang pagi-pagi terus whatsapp kantor saya buka saya langsung kaya hah? Gitu. terus kalau baca doa ya itu gini mbak ini kan sudah bertahun-tahun berpuluh tahun malah hidup berdampingan dengan makhluk yang tadi itu hmm. memang begitu rasanya oh. makanya tadi tuh, ini kok pas jinnya keluar Pikiran saya sekarang satu nih, saya badan saya ini saya di sini hadir gitu. Biasanya itu saya ini pikirannya banyak, kayak overthinking gitu, semua yeah. hal dipikirkan, yeah. banyak hal yang dimasuk-masukkannya. Makanya sholat tidak khusyuk, bahkan tidak bisa, zikir malas, ngantuk misalnya, Itu karena dia ada selama ini di badan kita. Nah ketika dia tidak ada nih mudah-mudahan kita kembali ke keadaan normal, normal state. Nah itu kita mudah untuk beribadah kepada Allah. Iya. Nanti bacanya itu diniatkan, Mbak, diniatkan. Saya baca zikir pagi petang, misalnya zikir pagi nih, untuk mendapatkan perlindungan dari Allah, supaya dimasukin lagi, supaya nggak ditempelin lagi. Ini kan ada banyak nih, Mbak, yang zikir paginya itu berapa ya, ada 14 apa 15 poin nih, zikir gitu ya. Kalau Mbak sibuk pagi hari itu, pagi itu maksudnya setelah-setelah subuh, iya maksudnya pun pasti pak, mandi siap-siap pergi ke nah, kantor gitu udah gerobak-gerobak oke, okay. kalau belum sempat baca semua paling tidak empat ini jangan tinggal empat ini, yang pertama baca ayat kursi ayat kursi satu kali kemudian surah al-ikhlas al-falak dan an masing-masing tiga kali al-falak, al-ikhlas, an-nas nah, itu di waktu pagi tiga di waktu petang juga tiga ayat kursi satu al-ikhlas, Al Al al-falak, an itu masing-masing tiga itu untuk mendapatkan perlindungan iya, pak. lebih bagus lagi kalau bisa dibaca semuanya kan pasti belum hafal jadi oh. duduk aja duduk baca gitu niatkan kayak gitu iya pak gitu ya bismillahirrahmanirrahim terima kasih banyak pak dokter sama-sama mbak sekali lagi saya tidak bisa menyembuhkan orang yang menyembuhkan adalah Allah pasien yang berobat dengan saya sembuh itu itu karena Allah takdirkan dia sembuh melalui saya saya percaya di lantarin Pak Indra saya bisa sembuh Amin. saya bisa dituntun kesini karena juga nggak sengaja saya lihat Instagramnya apa tiba-tiba memang di dalam hati saya lagi cari tempat rukiah begitu tapi pasien-pasien uh, bapak kok kok kembar sama saya di banyak kembarnya gitu jadi saya mau mirip mirip, mirip keluarnya oke okay. ya itu ya jadi yang menyembuhkan itu Allah bukan saya kemudian saya tidak tahu di badan pasien saya itu ada jin atau tidak? Karena saya tidak bisa melihat mereka. Yang saya tahu adalah ketika mereka sudah tidak ada di badan itu ada tanda tandanya. Kalau mereka masih ada di badan itu ada tanda tandanya. Jadi saya tahunya itu dari tanda tandanya itu. Jadi parameternya itu itu. Nah tadi itu tanda jin sudah keluar dari badan satu, badan terasa lebih ringan. Dua, pandangan jadi lebih terang. Tiga pikiran jadi lebih plong, kosong gitu. Maksudnya tuh yang tadinya banyak itu terus kosong. Was-was, yeah. misalnya tadi itu banyak was tuh hilang, yang tadinya banyak gelisah galau tuh hilang gitu. Jadi fresh gitu rasanya. Itu yeah. tanda jinnya sudah sudah pergi dari badan wallahu alam. Oh, aku aku aku saya aku... tidak tahu nih, Mbak, sebenarnya oh. saya tidak tahu apa masih ada apa hendak saya tidak tahu wallahu alam. Yeah, saya... Tapi se, apa uh, uh, harapan saya memang benar sudah hilang tuh melalui muntah tadi itu kan. nah itu. Semoga memang sudah hilang. Iya harapan saya sudah hancur, Pak. Tadi sebetulnya dia kayak pas mau masuk Islam, aku kok, aku kayak pribadi, aku hadir di sini, gitu. Uh, apa, ngerasa, udah sehadapin aja, gitu. Tapi Bapak kan mau ini, gitu. Aku udah tahu sendiri, ini hey, orang pasti mau suruh aku masuk Islam. Kayak gitu, aku kayak, udah aku, aku pribadi, udah Ini yang di di badan aku diislamin. Tapi aku gila geli, ketawa, gitu. Ya, Nggak, iya, aku. iya. Jadi SOP saya kayak gitu, Mbak. Pertama, persuasif dulu Kalau memang tidak masuk Islam, ya sudah Kan tidak ada paksaan, dalam agama kita itu tidak ada Tidak mau masuk Islam, ya udah Tidak dipaksa, tapi kamu harus pergi Hah, Masih tidak mau pergi Masih tidak mau pergi kan Berarti kan ini memang jahat, memang zalim ini Ya udah kita pakai cara yang kedua Yaitu kita minta Supaya Allah musnahkan aja Dan saya tidak tahu dia beneran musnah apa dia cuma pergi atau bagaimana saya tidak tahu Allah Allah yang lebih tahu, kita serahkan aja kepada Allah ya saya pulang saya uh, sholat ya, nanti yeah, rasakan kalau ini bisa nanti malam sih mau mau kita mau lihat di masjid dia, oh udah aku yakin udah sembuh gitu, tapi jangan sampai uh, aku sekikikan lagi kalau sholat. Gitu. Oke, okay. nanti coba sholat di sholat asar ya. Iya. Yeah. Sholat asar dulu, semoga sudah sudah tidak ada lagi ya. Amin pak. Ya. Yeah. Alhamdulillah. Ini saya sudah selesai. Sudah. Terima kasih banyak. Sama-sama. Itu aku aja, saya tinggal aja mau, sepuluh, tinggal sepuluh, sepuluh, sepuluh, mau dibawa satu sepuluh, oh, oh iya udah sepuluh, sih. sepuluh, sepuluh, sepuluh, aja. Oke, okay, terima kasih.